Assalamualaikum ha, ingat ya Kejadian tadi nggak usah diceritain sama siapa-siapa Tapi... Waalaikumsalam uh, wa warahmatullahi wabarakatuh Eh, tante deh Wah, jagoan dan princessnya Umas sudah pada pulang Eh, Nusa? Kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi, eh uh, uh, Itu... Uh, biasa uh, Gak apa-apa tante hmm? Tadi habis main jadi kotor deh. Kenapa? kenapa? Uh, bisa mandi dulu ya. Hah? Hmm. Hmm, kesel. <tuh> hmm, kayaknya ada yang lagi nggak happy nih. Ayo, lagi bete kenapa, princess? Hmm, enggak, happy kak. <tuh> <tuh> Masa sih? <tuh> Ah. Oh, yes. Iya, happy-happy hmm. aja kok. Iya. Kin, enggak ada apa-apa nih. Hmm. Eh. Hmm, Rara kesel sih tante. gini ceritanya. Oh iya ya, gimana gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang jamburu buru terus nabrakannya. Astagfirullah. Terus Musah jatuh dong, Kasian. Gimana sih tuh orang terus terus terus? Eh, pas jatuh mukanya tolongin. Gak bener tuh orang, ih ih nyebelin banget sih. Malah diliatin terus sampai ketawa. Sampai ketawa ketawa. Gitu deh tante ceritanya.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 Tadi, kan, udah janji. Hmm. Maaf, Kak Nusa, gara-gara es krim jadi keceplosan. <tuh> <tuh> Kak, itu orang gak bisa didiemin. Kak, hmm? dia udah nabrak Nusa, terus pergi, hmm? bukannya nolongin, malah bisik-bisik, terus ngetawain lagi. Itu kan gak sopan, Kak. Uh, Benar deh, Kak. Kalau tadi ketemu-ketemu aja, udah pasti aku pinter tuh orang. <tuh> Astagfirullah Dewi Istighfar, kakak tahu pasti kamu kesel, sebel denger ceritanya Tapi nggak mesti kita balas juga kan? Apalagi sampai mau pites-pitesin orang <laughs> Tapi harus dikasih pelajaran <laughs> orang itu kak hmm. Tante Dewi, hmm. orang itu udah mau maafin kok Nggak oh, semudah itu dimaafin dong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 Kan Allah udah nyuruh kita ya oh, uh -huh. untuk menolak kejahatan uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. dengan cara yang baik, uh -huh. Uh -huh. <laughs> ya tuh, kan? Tante Dewi tahu tuh, kok malah ngumpulin Rara, hmm. terus gratis pahalanya gimana, Uma? Jadi anggap aja orang yang nabrak dan mentertawakan uh -huh. Nusa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Nusa.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 luang ngapain bisik-bisik coba-coba mau main tante Dewi ya? Hah? Okay. Sabar. Gratis pahala. Enggak, <t> tante. Cuma mau kasih tahu ada coklat gratis naik beli hibanter. Hah? <t> <tante> Malu nih tante. Lucu, kamu juga nih. Huh? Coba kamu lihat. <laughs>